Ini aku yang telepon, bapak yang angkat. Nah, sekarang bapak ngomong. Kan udah masuk sini kan. Jadi kalau sebelumnya kan bapak ngomong di sini nggak dengar itu kan. Coba ngomong lagi pak. Halo. Oke, berarti udah masuk ya, udah masuk sini udah selesai, Pak. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, oke guys. Jumpa lagi bersama Global Techno di sini, ya. Oke, okay. pada hari ini kita dapat servisan ringan-ringan, nih guys. Ya, ini ada HP Mito, ya. HP Mito ini informasi daripada pemiliknya, ini tidak bisa untuk telepon. Jadi, ketika kita ngomong sana, nggak dengar gitu. Ini biasanya sih busurnya guys ya Kita coba dulu kita bongkar hp-nya Jadi kalau ada telepon suaranya dengar Cuman ketika kita ngomong sana gak dengar gitu guys Jadi kita bongkar dulu casing belakangnya ya Seperti ini Kita bongkar dulu casing belakangnya ini Jadi, ini kalau pengalaman yang sudah-sudah, guys. Jadi, dia buzzernya ya, lepas ya, micnya ya, jadi putus, jadi lepas. guys ini dia masalahnya ya sudah bisa kita lihat di sini sama-sama untuk buzzernya ini, kayak gitu ya buzzernya putus ya, guys ya ya ini jadi ketika kita ngomong, ketika kita telepon ini nggak akan dengar untuk yang sana gitu ya jadi ini solusinya kita tinggal solder nih. putus mic nya Pak, HP-nya jatuh, Pak ya? Hah? Pernah jatuh hp ya? Iya. Oh iya ya. Oke okay, guys, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan dulu, kita pasang. Kita tes. Lu? Halo? Halo. Halo. Halo. Oke, mantap. Bapak dari mana Pak? Dari sembaru Pak ya? jauh ya. Iya, <laughs> yeah, di coba Pak langsung ke ini kita coba untuk telepon nanti kalau misalkan udah bisa berarti udah sip ya udah selesai ya tadi kita coba udah bisa sekarang Pak, coba telepon siapa gitu udah normal belum Halo? Ini ada yang telepon Bapak yang ngangkat nah, Sekarang Bapak ngomong Kan udah masuk sini kan Jadi kalau sebelumnya kan Bapak ngomong di sini nggak dengar gitu kan Coba ngomong lagi pak Halo, Halo? Oke berarti udah masuk ya Udah masuk sini jadi sudah selesai Pak ya, mantap